Sobat semuanya, welcome back to my channel, balik lagi sama gue di sini, guys ya. Oke okay, seperti biasa, gue bermain di get of Olympus dengan bawa modal 286 ribu. dan di sini gue langsung start sedikit lebih berani ya di get 10 ribu. Oke, okay, ini kita pemanasan-pemanasan terlebih dahulu ya, kita pemanasan-pemanasan dulu aja. Semoga hari ini menjadi hari keberuntungan gue untuk dapetin cuan-cuannya di sini bareng si Uus ya, ya semoga hari ini gua dapetin uang jajan dari si Uus Kintil oke okay. tapi seperti biasa ya di channel ini gue bakal ngasih kalian updatean update terbaru ya tentunya membahas seputar dunia sloter, ya oke okay. jadi buat kalian simak simak terus videonya jangan di skip biar nggak ketinggalan Info-info apa saja yang akan gue sampaikan di video kali ini Oke okay, dan Seperti biasa gue bakal Membagikan tips dan triknya mengenai Oh cakep banget Bentar-bentar besi ya ini luar biasa banget ya baru aja pemanasan langsung dihantam kali 50 sama si Uus. Ini keren abis. Wow, ini di luar dugaan juga ini. harus nggak bisa ngebayangin ya ya di luar dugaan juga nih. Wow, auto 7 juta dong. excited banget luar biasa ya. Oke, okay, pokoknya di sini gue bakal membagikan tips dan triknya mengenai info gacor gacor dan juga bocoran gacor hari ini tentunya untuk kalian ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini gimana gue dapetin cuan-cuannya dari si Uus Tintil ya. Bahkan ini lu sudah bisa dibilang jackpotnya ya. Oke. Okay? Pastinya kalian simak terus aja ya, jangan di-skip ya. Pokoknya setiap harinya gue bakal sharing-sharing juga ke kalian dan kali ini Gue bakal ngeremkan untuk situs slot udah jackpot ya untuk kalian mainkan di sini ya tentunya aman dan terpercaya nih guys ya Jadi kalian gak usah khawatir Oke okay? langsung aja di sini gue, okay? gue bermain di situs permen 138 Gajah makan permen gacor men Oke gue bermain di permen 138 nih ya Kalian bisa lihat sendiri Di sini gimana gacornya ya kan Jadi buat kalian yang mau join Ya, pokoknya langsung aja nggak usah pakai lama, linknya udah ada di pin komentar. Jadi tinggal kalian klik langsung, join sekarang juga, ya, ya. Oke, okay. nah maksudnya buat kalian yang lagi nonton video ini, gue mau ngasih tau untuk disclaimer-nya terlebih dahulu nih. Ya, pokoknya jadikanlah tonton ini sebagai hiburan semata, tidak untuk dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas nih eh pastinya jangan pernah jadikan ini sebagai mata pencarian ataupun pendapatan utama kalian ya sayang ya maunya jadikan ini hanya untuk hiburan sekadar mengisi waktu luang aja oke okay, ini sebagai sumber hadiah gasken dulu nih gue coba buy spin ya di satu juta ya mudah-mudahan hasilnya memuaskan sementara ya, kita main sampai-sampai aja nggak usah yang terlalu terbawa nafsu dan baru-baru oke okay, karena ya namanya permainan kan kita juga enggak tahu hasilnya ya bisa dapat menang bisa dapat kalah juga tapi ya makanya di disini sebisa mungkin kita meminimalisir kerungkatan ya kan dengan cara ya enggak usah terlalu main dengan barbar oke okay? dan pasti juga buat kalian jangan lupa selalu sediain kopi dan sebuah-sebatnya biar makin mantul ya kan biar lebih enjoy menikmati juga biar lebih menter ya Anjalita oke okay. gasrot dulu aduh cakep banget ayo dong oke okay. nice lagi dong oke okay aduh kali sepuluhnya lewat-lewat aja nih guys ya oke okay, nggak apa, apa masih belum beruntung ternyata itu oke okay, nggak masalah ya sudah menjadi resiko dan sudah menjadi hal yang wajar ya kalaupun memang kita belum dapat rezekinya nggak masalah ya pokoknya tenang aja ya rezeki nggak bakal kemana oke okay, lanjut lagi kita nyocong nyocok untuk pola-pola uh, selanjutnya Nempes sifat kalian yang baru hari di channel ini jangan lupa dibantu support channel ini ya sayang ya dengan cara diklik tombol like, comment subscribe dan share sebanyak-banyaknya nih agar channel gue juga semakin berkembang ya. Nah tentunya biar gue juga lebih serap lagi bikin video terbaru untuk menghibur kalian. Oke, enggak sih kalian juga jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya ya. Uh, sebagai tanda parkir kalian udah hadir di sini dan pastinya uh, kalian dapetin notice dari gue setiap hari nih ya. Nice lagi dong, us, ayo ayo ayo, hmm, gurih. Hai gue coba lagi untuk guys pintar lebih dahulu ya mudah-mudahan sih memaaskan hasilnya kalau memang enggak ya udah berarti memang belum beruntung ya agak kalau misalkan udah nggak ada tanda-tanda terbacaran udah nggak usah ditangkain misalnya aku lagi pokoknya buat semuanya jangan sampai ketinggalan info-info menarik seputar video set gacor nih ya mungkin bisa membantu kalian untuk dapetin cuan-cuan ya bayang ya dan pastinya gue setiap harinya juga bakal sharing ke kalian tentang info kolagator olivis hari ini ya setiap hari ya khususnya buat kalian apalagi kalian yang suka main modal receh, ya. oke? serau dulu Nice, lumayan sih ini udah dapetin 400 ribuan ya Apakah bisa balik modal kita lihat sama-sama dan pastinya sebelumnya terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah nonton videonya sampai habis semoga enjoy kalian menikuti videonya dan semoga gue bisa menghibur kalian juga ya dan pastinya juga pola-pola yang gue bagikan bisa bawa hoki bisa bawa cuan untuk semuanya nih para temen mania dan para mamen-mamen gue di luar sana karena kita menunggu hasilnya di sini gue mau ngasih pantun buat temen-temen sebagai teman -temen sesuai dengan namanya nih anjay lagi hitung si permen cakep lebih untung di sini men punya di permen 138 jangan akan permen gacornya. oke okay. sekian aja video gue ini gue jumpa nih sampai jumpa Bye!